Spesies harimau Jawa bernama latin Panthera tigris Sundaika dinyatakan telah punah sekitar 1970-an. Namun sampai saat ini ihwal harimau Jawa punah masih menyisakan misteri. Satwa yang hidup di Pulau Jawa ini punah lantaran diburu manusia dan menyempitkan lahan menyusul eksploitasi untuk pertanian. Namun berdasarkan sejumlah informasi, binatang ini kemungkinan belum punah. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Like. Klaim terbaru soal Harimau Jawa belum punah dinyatakan oleh Direktur Peduli karnivor Jawa atau PKJ, Didi Rahariono. Dia menyebutkan satwa ini masih hidup di salah satu hutan angker di Jawa Tengah. Klaim tersebut disampaikan berdasarkan foto yang didapat Didi dari salah satu pemburu. Foto yang diambil pada 3 September 2018 itu, menunjukkan wujud harimau Jawa yang hidup di pedalaman hutan angker di Jateng. Dia lantas melakukan penelitian dengan mendatangi lokasi untuk mencari tahu kebenaran foto tersebut. Setahun sebelum menerima foto itu, Didik sendiri pernah mencari Harimau Jawa, tim menggunakan drone yang dilengkapi kamera pendeteksi suhu tubuh, berhasil merekam pergerakan di dalam hutan Permisan, Meru Betiri, Jawa Timur. Didik menjelaskan dalam pandangan penganut aliran kebatinan di Jawa, Harimau dihormati sebagai simbah. Komunitas itu disebut menjaga Harimau dalam kesunyian. Berdasarkan pengamatannya, Komunitas spiritual mengembangkan budaya atau budidaya dengan cara membiarkan satwa hidup lestari di hutan. Adapun caranya misterius, bahkan terkesan tidak masuk akal. Mereka paham bahwa tidak ada satupun spesies yang diciptakan tanpa ada gunanya. Mereka akan mati-matian menjaga, karena ini berkaitan dengan ritualnya, dengan kepercayaannya. Tim Pegiat Spiritualitas mengatakan, ketika Harimau Jawa Punah, peradaban Jawa hilang. Habitat satwa ini berada di hutan dataran rendah, sabana dan pernah beberapa kali berkeliaran di kebun warga. Pada masanya hewan ini dianggap sebagai hama, sehingga banyak diburu atau diracun masyarakat. Pada awal abad ke-19, harimau ini masih banyak berkeliaran di Pulau Jawa. Ada sejumlah usaha yang dilakukan untuk menyelamatkan harimau Jawa dari ancaman punah. Salah satunya membuka Taman Nasional. Tetapi satwa ini dikatakan telah punah pada tahun 1970-an. Meski demikian, ada desas-desus yang beredar jika harimau Jawa belum punah. Kemudian pada Januari 2009, ada laporan yang menyebut harimau ini muncul di Magetan, Jawa Timur, yang berkeliaran di dekat permukiman penduduk. Pada 2009 lalu, ada juga penampakan hewan menyerupai harimau Jawa di alas ketu Wonogiri. Selanjutnya, pada 2010 lalu, ada penampakan bekas cakar kucing besar di kawasan terdampak letusan Gunung Merapi. Berbagai klaim itu menguatkan dugaan jika Harimau Jawa belum punah. Menanggapi hal itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta segera dilakukan konservasi terhadap satwa tersebut jika klaim itu benar.